Baiklah rekan-rekan kali ini kita akan peragakan ya Cara ngetes LCD yang benar itu seperti apa Mari kita simak bersama-sama Menurut cara dan trik kita ya yang pertama kalau kita beli LCD dan mau ngetas itu usahakan di jangan terlalu banyak menggerakkan di bagian ini ya seperti ini ya karena alasannya kenapa LCD yang kita beli atau LCD yang tidak ori walaupun itu ada kelas-kelasnya KW1, KW2, KW3, dan lain sebagainya Itu rata-rata lemah di bagian klaim Antara fleksibel dan kaca LCD-nya ya Jadi saran saya teman-teman dalam mengecek Usahakan di bagian fleksibel lem di disini Tidak banyak digerakkan ya Solusi dari kita kita pasang isolasi dulu seperti ini ya kita isolasi seperti ini kemudian kalau kita mau ngetes walaupun dibalik seperti ini ya nah seperti ini bebas bergerak ya. Tidak masalah dan mudah-mudahan tidak akan terjadi risiko yang tidak kita inginkan Ada pun kesalahan-kesalahan yang sering rekan-rekan lakukan menurut pengamatan saya ya Itu ngeceknya terlalu bebas seperti ini ya Menarik LCD seperti ini ya Meluruskan Ini langkah ini sangat berbahaya ya memang dalam jangka sekali dua kali tidak apa-apa cuman kalau dilakukan secara terus menerus bakal terjadi longgar di bagian fleksibel ya yang akan mengakibatkan biasanya gambarnya bergaris-garis ngacak dan lain sebagainya terutama yang langsung full set talk screen seperti ini ya itu biasanya nanti akan berakibat talk error dan menurut riset yang sudah saya teliti ya kebanyakan mereka-mereka rekan-rekan kita yang menjual LCD itu LCD nya banyak gagal itu gara-gara kesalahan teknis dalam pengetesannya karena apa alasan utamanya kaca dan lem-leman fleksibel ini bawaan pabrik ini tidak sekuat dan setahan yang original ya sangat lemah sekali apalagi ada yang membuat tutorial untuk nyari amanya kita pencet-pencet bagian sini yaitu sangat-sangat tidak dianjurkan sudah saya uji dalam kurun waktu kurang lebih setengah tahun ini ya saya mencoba bermain LCD sendiri dan tingkat kerusakan itu tidak sampai satu persen ya dalam putaran satu bulan itu sekitar 20-30 jutaan kita belanja ya? dan kerusakannya itu rata-rata di saat kita melakukan pemasangan ya tidak konsentrasi dan lain sebagainya dan walaupun ada itu masih bisa dihitung dengan jari ya selama kurang lebih setengah tahun ini saya praktekkan sendiri saya mengambil part yang kelasnya menurut rekan-rekan itu kelasnya bagus ya kelas A misalnya dan kebetulan saya ngambil LCD-LCD yang bersegel LF ya seperti ini itu saya sendiri sudah membuktikan walaupun ada tapi sedikit ya yang error itu rata-rata bagus semua jadi demikianlah tadi yang bisa kita beberkan ya dalam mengecek LCD Kuncinya adalah di bagian sending sini Jangan terlalu banyak bergerak ataupun terkena jepitan dan lain sebagainya ya Sebaiknya rekan-rekan dari awal waktu kita beli itu kita kunci mati saja di area sini ya dengan membelikan Isolasi ataupun segelannya yang sedikit kuat, ya. Sebenarnya, ini dari pabriknya sudah dikasih ini, ya. Cuman, kita tidak memahami kenapa tidak langsung dilemkan saja, ya, untuk mengurangi kerusakan. Nah, seperti ini, ini aman, guys. Mungkin ada sebagian nah yang seperti ini ya yang kita nanti akan pasang itu mengganggu atau tidak bisa harus dipasang setelah dicek atau bagaimana. Jadi saran saya untuk pabrikan nanti kalau buat kita desain untuk keamanan ngecek. Jadi yang bagian bawah ini sebaiknya dimatikan langsung ya. Oke, sekian tutorial cara ngetes LCD dari kita Menurut pengalaman yang sudah kita alami Dengan tutorial yang singkat dan seadanya ini Mudah-mudahan membawa manfaat buat rekan-rekan semua Terutama para penjual LCD ya Mudah-mudahan Usaha dan karya kita selalu dilancarkan dengan menguasai uh, teknik-tekniknya ya. Sekian, mohon menurut diri, mohon maaf atas segala kekurangan Bye-bye